Marilah kita tahbiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan di Hari Pentakosta ini, hari Ketuangan Roh Kudus yang juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja-gereja. Kita merayakan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui murid-murid Yesus, dan kita percaya sampai dengan hari ini Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita mengangkat satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. saatnya bagi kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita, kita fokuskan perhatian kita untuk kebenaran Firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita naikkan pujian Rohmu yang hidup. Ku buka hati tuk berserap penuh. Di hadiratMu kau ambil alih seluruh hidupku di altarMu menyembah sambil buka kedua tangan kita ku buka hati tuh cintamu Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu saya. Mari sembah dia Katakan dari awal pujian ini bersama Roh-Mu yang hidup. Kudus, rohmu yang kudus, tuliskan ku, engkaulah gambar. Sambil angkat kedua tangan bapak ibu bersama, ku hidup oleh Alquranmu yang menyertai. Katakan yang menyertai ku. Kemuliaan, mari sekali lagi buka hati kita lebih Terus cuma dan kuat, ku buka. diri bersama-sama Bapak Ibu Saudara kami He's a akan bersama-sama. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Biarlah roh kudus-Mu mengurapi hati kami, supaya hati kami siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Dan biarlah benih firman-Mu ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus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 Dengan mengimani bahwa Tuhan sudah lebih dulu memberkati kehidupan kita, selamat memberi. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh belajar lagi dari sebagian berita firman-Mu di hari Pentakosta ini. Kami memahami bagaimana roh kudus bekerja di dalam kehidupan kami, memberi kami kehidupan, memberi kami semangat yang baru, dan kami percaya dengan roh kudus berkarya di dalam kehidupan kami Kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami Karena itu ya Tuhan bilang kau memampukan kami Supaya hati kami boleh tunduk pada karya roh kudus di dalam kehidupan kami Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam kehidupan kami Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Di tengah-tengah situasi pandemi virus corona saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, biar roh kudusmu mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami keluar dari setiap persoalan yang disebabkan oleh karena wabah virus corona ini setiap tenaga medis yang bekerja di garis depan Tuhan juga memberkati mereka menaungi mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat membantu setiap orang yang membutuhkan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini Bapak di dalam kerajaan surga, yang berdoa untuk setiap jemaatmu, yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan setiap jemaatmu. Apapun yang menjadi persoalan mereka ya Tuhan, Tuhan yang lebih tahu. Karena itu biarlah Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Roh Kudus memberi mereka inspirasi dalam kehidupan mereka. Agar mereka boleh keluar dari setiap persoalan hidup mereka. Terima kasih ya Bapak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 Kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya, Amin. Bersama dengan gereja-gereja di seluruh muka bumi di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi.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 Tuhan milik Tuhan, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, dan kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan roh kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.